Barcelona ya, di sebelumnya, sih, Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis, sih, gawe. Ano maro matang, ruat ng matang, nauro saindi, saiuran nyo sagopel salon na lima, mitay na sos ba so pasalangap so daw sa sawa no maunay na, dator yan nyo sa sanggego, hindi ni paro na nasumutan na o maro man tumabong ang kero niyo bang kayo man ang bore, or saindi ang maro man siyo maung siyo suara ang disurwa ta, so arao ba sa dilik, tara mano manarap Kado, baik, lagu kita dimata lagu di sana. <tipas> Ada tas semau susu seorang kalah. Tim boin padoma. Ada mau nembuan tarik Nabore, suruh aloin di. Saya buran ya Barcelona lima Nah sudah buat lo sesengelo, sutaturian mau Ang mga pararangangaboso ng rahene Saya kena molek di padang rongke rama tu mahu rohindi ruat. Perahu gua suh ada mau lintung alamang minta. B h h timah undi wan nasi mahu make mereka lusur kepada suh mahar. Mahar ngapit Nova apa lain. Dan yang merawu baru, barcelona tahu baru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 Kesalahan debawi harus ini. Tuhan Dalam tugas pekerjaan hiduplah bersama Tuhan, karena bersama Tuhan badai pasti berlalu. yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini kami boleh melihat penyertaan dan anugerah Tuhan telah menyertai KM Barcelona 5, baik mulai dari nakhoda kapal, kru dan semua yang bertugas, sehingga ada di kabupaten kepulauan pelaut bahkan secara khusus boleh berlabuh di pelabuhan Beo. Oleh sebab itu sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan berterima kasih buat penyertaan dan anugerah Tuhan bahkan di Pelabuhan Beo ini sebagai mana kami percaya bahwa orang-orang yang yakin bahkan yakin terhadap Tuhan yang sudah menyertai pelayaran mereka sehingga tiba dengan segala selamat bahkan di pelabuhan di tempat ini kami percaya kedatangan pertama di Kabupaten Telaut sudah disertai oleh Tuhan dan kami yakin Selanjutnya pelayaran yang akan terus berjalan Akan selamanya disertai oleh Tuhan Oleh sebab itu kami tahu kemampuan dan kekuatan manusia terbatas Tetapi ada Tuhan yang maha melihat Tuhan yang maha hadir di tengah lautan, di pelabuhan Bahkan di dalam setiap pencobaan sekalipun Bahkan melewati badai sekalipun Allah ada bersama mulai dengan nakoda kapal dan seluruh kru kapal yang ada Menyertai, dilindungi dengan selamat di dalam nama Tuhan Yesus Segala hal yang tidak kami inginkan terjadi, marah bahaya, malapetaka kecelakaan, maut, musibah, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di mana setiap kapal ini berlayar, di setiap pelabuhan-pelabuhan, mereka membawa berkat, bahkan mendatangkan berkat. Berkati mulai dari pemilik kapal, keluarga besar Togelang Sumenda. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka. Di dalam setiap berkat Tuhan terlebih lagi manfaat, terlebih lagi bagi masyarakat. Kabupaten Kepulauan Talaud diberkati dalam segala hal usaha pekerjaan keluarga dan pelayanan mereka kepada Tuhan. Mulai hari ini kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Allah Maha Pencipta Langit dan Bumi yang menguasai semesta alam akan menundukkan segala hal ketika keluarga besar ini. Bahkan KM Barcelona 5A memulai perjalanan mengakhiri perjalanan, berlabuh dimanapun berada, Tuhan selalu menyertai, baik meledir nakoda kapal dan seluruh anak buah kapal, keluarga-keluarga mereka, yang mereka tinggalkan di saat berlayar, Tuhan juga lindungi Tuhan juga berkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah namamu bapa di sorga bersama dengan petua adat di tempat ini pemerintah yang ada, bahkan aparat yang ada, Tuhan dinas perhubungan, bahkan dinas terkait semua kami di tempat ini, berdoa Syukur bersama, berterima kasih bahkan pun menyerahkan selanjutnya hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini Haleluya, Amin. Selamat datang Barcelona 5A di Beo Antap Barcelona 5A Selamat datang KM Barcelona 5A di Beo Semoga Tuhan memberkati di sepanjang perjalanan. Warsululima, lima, oke, oke, mantap.